Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk dapat terus berlangganan di channel ini jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya, di part kali ini kita akan membahas cara mengajukan formulir S39A untuk tahun anggaran 2023 langkah awalnya masuk ke web simpatika yaitu di websitenya simpatika.gm.go.id langsung kita pilih login di disini masuk, kita pilih login pilih yang login PTK masukkan IPK id NPK atau NUPTK beserta dengan passwordnya nah, kalau udah langsung klik masuk, pilih masuk sudah sekarang kita langsung ke menu tunjangan ya menu tunjangan di sini ada SKBK dan SKMT ada analisa tunjangan ada tunjangan insentif GBPNS ya kalau dia khusus bagi guru-guru yang belum PNS dan belum sertifikasi berarti yang ketiga ini ya tunjangan insentif GBPNS kita pilih ya di sini muncul nah. Anda telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan tunjangan insentif guru bukan PNS. Berarti sekarang untuk anggaran tahun anggaran ini bisa diajukan. Langsung pilih ajukan. Ya, pilih ya. Apakah ada yakin ingin mengajukan tunjangan insentif guru bukan PNS? Ya, langsung pilih ya. Ya. ya sekarang sudah. Di sini akan kita pilih untuk menu cetaknya. Hasil yang tadi kita batalkan dulu, kita buka kembali ya. Nah, di sini Anda telah mengajukan tunjangan insentif GPPNS Anda dapat melakukan cetak ulang bukti ajuan di sini, berarti ini kita pilih untuk mencetak ajuannya, nanti akan keluar S39A. Di sini kalau kita ingin membatalkan ajuan, berarti batalkan ajuan. Dan sekarang status ajuan tunjangan insentif GBPNS-nya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan menunggu hasil verifikasi. ya Berikutnya kita pilih ini cetak bukti ajuan. Nah, ya. sekarang bisa langsung kita print hasil S39A nya kalau sudah ada langsung printer, tapi kalau belum bisa langsung simpan sebagai PDF dan simpan di sini yang tersimpan adalah S39A dengan biodatanya nama, PKID, NPK, niknya, tempat dan tangan lahirnya. Ya, yang berikutnya setelah ini di print. Tugas PTK berikutnya membawa print out S39A ini yang sudah dicetak, disertai dengan kartu keluarga dan KTP ke bagian administrasi matrasa. Ya, yang selanjutnya kepala matrasa nanti membawa semua pengajuan yang ya, membawa semua pengajuan secara kolektif ke kantor Kementerian Agama Kabupaten paling lambat tanggal 7 April 2023. Sekian pembahasan kita di part ini. Semoga informasinya dapat membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.